USD CAD bullish, tunggu kemunculan sinyal valid. Harga USD CAD sedang melakukan fase koreksi dan bias harian pergerakan USD CAD terlihat masih berada dalam kondisi bullish.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 Sebaliknya waspadai jika harga USD CAD terus bergerak ke bawah dan menembus level 1.24691, maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bearish ke bawah menuju level berikutnya pada kisaran 1.24297. Sekian analisa forex untuk tanggal 1 April tahun 2022. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081212